Guys berikut ini adalah keunikan-keunikan beberapa tempat yang ada di negara ini Yang pertama Sumatera Barat. Sumatera Barat adalah satu-satunya daerah di Indonesia yang melarang adanya Indomaret Yang kedua Aceh Aceh adalah satu-satunya daerah di Indonesia yang melarang adanya bioskop Yang ketiga adalah Singapura Singapura adalah negara dengan internet tercepat di dunia yang mana kecepatannya adalah 184,6% 65 Mbps. Yang keempat adalah Afghanistan. Afghanistan adalah negara dengan internet terlambat di dunia, yaitu kecepatannya adalah 1,67 Mbps. Yang kelima adalah Papua Nugini. Papua Nugini adalah negara dengan bahasa daerah terbanyak di dunia. Dan yang terakhir adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah negara dengan praktik operasi plastik terbanyak di dunia kota tertua di Indonesia satu Palembang Palembang berdasarkan histori merupakan kota tertua di Indonesia berdasarkan perhitungan dari Prasasti Sriwijaya yang dikenal sebagai Prasasti Kedudukan buki Kota yang dikenal dengan makanan khasnya pempek ini berumur setidaknya 1.337 tahun 2. Salatiga Ada beberapa sumber yang dijadikan dasar untuk mengungkapkan asal-usul Salatiga Dari beberapa sumber tersebut, Prasasti Plumpunglah yang dijadikan dasar asal-usul Kota Kota Dan kota ini sudah berusia sekitar 1.272 tahun 3. Kota Kediri Kota Kediri dengan sapaan populer kota tahu ini memiliki semboyan gagah perkasa Joyo Boyo Semboyan ini memiliki makna mengalahkan bahaya Hingga saat ini kota ini berkembang seiring meningkatnya kualitas dalam berbagai aspek Yaitu pendidikan, pariwisata, perdagangan, hingga olahraga Kota ini berusia kira-kira 1.142 tahun Tiga negara yang tidak memiliki malam hari Satu, Norwegia Negara tanpa malam pertama adalah Norwegia Negara yang berada di Eropa Utara ini Merupakan tujuan paling terkenal Jika Anda ingin merasakan hari tanpa malam Di sini, matahari hanya terlihat terbenam secara sekilas di mana dia tampak mendekati garis laut Seperti mencelupkan diri Kemudian terbit kembali Dua, Islandia Di negara kepulauan ini Matahari juga bersinar hampir sepanjang hari Seperti halnya Norwegia di Islandia juga terdapat berbagai jenis wisata yang dilakukan tengah malam dengan sensasi seperti siang hari karena mataharinya yang terus bersinar. 3. Swedia, negara tanpa malam selanjutnya juga masih dari wilayah Eropa Utara yaitu Swedia di negara yang terkenal dengan kisah bangsa Viking ini mataharinya bersinar hampir sepanjang hari matahari hanya terbenam di Swedia untuk waktu yang sebentar tepatnya pada tengah malam. We ain't gotta be frustrated. I don't wanna play no games, play no games. Fuck around, we might end up. I know you the same damn thing. That's okay, 'cause baby, you like